guys inilah hasil kami guys perkiraan ini setengah kilo Hai hey guys kita nih akan memancing salah satu ikan predator, predator. yang tak kenal makanan apapun nah, ini airnya guys tempatnya guys santai aja kita lihat dulu ini percara pemancingan nasional merdeka nasional merdeka Anjur. <laughs> Ma, Akan iya setreng guys Ikan Hujan oh, Banyak nih aneh Guys, inilah hasil kami guys, perkiraan ini setengah kilo. Ini bosnya, Wah, mantap. Oh, strek kami ini strek. <laughs>